Oke, okay, kita hunting kali ini ada promo 19.000. Ih putih Ibu. bagus nih. Hah? Ini mobil apa itu? Lacial Delta. Nih bagus nih. Satu nih, Mas, satu Mas. Nih di box Nih di sini ada. Ada duit nih? Asta. Wow, Ford. Mas, lebih peran, kan. Ih, kan kita kan mukanya oh, udah situ. begini. Oh, udah. Ya, pernah punya Masuk dulu loh, Pak. kita dapat lagi nih nah. ini sama kita oh. ini wow ciri ini ini ciri apa siapa saya kalau di sini? Toyota Avanza, oh, oh. oh, ini ada ini, mas. ini kita Custom punya. Ini kita punya, belum? Oh, ini. Nah. Toyota Avanza. Ah. ada lagi yang sip. Ayo tak Apanca. Ini P2. P2. P2. Oke. Okay. Toyota Hilux. Kapain Mustang Toyota? Fortmostam. Oke okay, kita lihat selalu yuk Kita lanjut ke Ini ada Datsun 620 GDM Nah ini dia kan Yes ini Datsun ini gua cari nih uh, Detailnya Keren banget coy detail Ini yang cari warna kuning lagi Semoga ada tidak bisa tuh apa lagi semoga ada yang warna kuning ini warna merah apa ini full full terus ada silambor ini urus warna biru ini keren keren kaya ada apa ini ini alpin Alpinestar, waduh, nggak kurang. Ada tuh, ini Mustang, aspek. Hmm. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Ini ada Cevili. baru. apa ini kecil banget? Lucu lucu nih ada lucu lucu. Lucu guys apa okay, <gulis> lucu. Apa lagi ya? Saya sih nggak cari terus ya. Yang penting ada yang bagus yang gua suka. Ada nih, Datsun, Rupert, tapi dia model Carry Case, ada Hudson. Ini mobil apa ini? bongkar waduh keren. Mobil ini. Ini apa ini? Waduh, ini kliknya. Eh, eh, ini mobil apa? Ini sama apa nih? Ini ada Nissan GTR Lama Eh ini Oke Kita lihat matchboxnya nya Majoret Majoret Hilux Ini ada shelter. Ini ada Majoret Selter ini Apa ini Apa ini Pak Hmm ini hiluk semua ya. Ini Chevrolet. Ada Toyota, Toyota ini ya, Chevrolet ya, ini. Ada Toyota ini dua. Ini apa Ini apa Wah ini mobil apa ya? Ada eh, Keren keren. Kita cari yang lain. Oke kita jarinya beli. Tuh dua tiga. Lima. Lima. Lima, bu. Eh, ini lagi. Nah, guys, beli uh, hot tadi dapat hadiah Lamborghini Centenario Roadster. Nah, ini bonusnya. Ini beli 5. dapat Oke nanti kita akan lihat di rumah Oke kita akan melihat hasil hunting kita hari ini Beli di Sabar Subur, Tangra Wow ada apa aja Pertama ada Matchbox Toyota Hilux Pickup kita lihat, oh detail ada logonya Toyota. Nanti kita akan bongkar-bongkar. Oke, okay, yang berikutnya ada porsi 944 Turbo. Ini kan sepertinya versi terbaru. Kita lihat tahun berapa nih? 2020, oh, 2020. Nah, ini peleknya keren nih hasil hunting kita. Terus yang kedua ada lansia Delta Integral ini ya, tadi kita langsung satu kali hunting di sabar subur langsung dapat banyak karena kita dapat promo satu ini 19900 jadi kita langsung dapat banyak terus yang berikutnya ada dot Fun warna biru warna hijau sorry warna hijau nah ini saya penasaran dengan yang warna kuning karena ada yang warna kuning juga nih wah keren dan saya dapatnya dua saya langsung ambil dua nah karena saya beli 4 5 dengan matchbox nah ini hadiahnya Lamborghini Centenario tapi yang Roadster nah ini detail Yahoo. jadi beli 5 ini nah, beli 5 Seharga 100000 Rp100.000 Rp100.000 Dapat hadiah Lamborghini Centenario Roster Oke itu hunting kita kali ini Terima kasih yang sudah Nonton video saya Nanti saksikan terus video-video Berikutnya hunting saya Hunting di akhir tahun, oke. Okay, sampai ketemu lagi di video, ya. bye bye.